pertama-tama kita buat magic ring dan kita buat single crochet di dalam magic ring sebanyak enam single crochet satu satu ya 3 4 5, 5 6, 6 Tarik, kita satukan. Setelah 6 single crochet, kita gabungkan dengan slip stitch pada awalan single crochet yang pertama, ya. baris yang kedua kita buat satu rantai. Selanjutnya kita kasih tanda yang pertama ya. Habis itu tiap lubang single crochet kita isi dua single crochet. Jadi nanti sebanyak 12 single crochet. lobang jangan lupa kita isi pakai 2 single crochet siap yep, di akhir single crochet gabungkan dengan slip stitch ya untuk baris ketiga setiap satu lubang single crochet kita isi dengan satu dan dua single crochet secara berurutan ini satu sebelahnya lagi selanjutnya dua single crochet sebelahnya lagi satu single crochet sebelahnya lagi dua single crochet bergantian ya satu dua satu dua habung dengan slip stick lagi nanti bentuknya akan seperti ini untuk baris keempat bikin satu rantai dulu setiap logamnya kita isi satu single crochet itu pun dengan baris yang kelima 6, 7, 8, 9 kita isi satu lubangnya dengan satu single crochet Setelah baris ke-9 selesai, kita lanjut ke baris ke-10. Buat satu rantai, dan tiap lubang kita isi satu satu single crochet dan sebelahnya dua single crochet sebelahnya lagi satu single crochet dan sebelahnya lagi 2 single crochet secara bergantian sampai selesai untuk baris selanjutnya kita isi tiap satu lubang kita isi satu single crochet saja ya kita gabung dengan slip stick untuk baris yang terakhir kita bikin satu rantai satu rantai masuk lubang selanjutnya kita bikin slip stick satu rantai lagi satu rantai lagi masuk lubang sebelahnya slip stick lagi catur rantai masuk lubang sebelahnya slip stick lagi begitu seterusnya sampai habis ya Apa? Eh, jangan di itu. Mana? salat dulu. Iya, masalah akhir kita putus benang dan kita rapikan. Kita rapikan pakai jarum. Kita benang tadi kita masukkan di sela-sela rajutannya biar enggak kelihatan selesai, tinggal kita pasang hiasan pita sama manik-maniknya. terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. jangan lupa like share comment and subscribe ya